Ya, seperti ini ya, teman-teman. Sudah kita teteskan dengan ini ekstraksi nanas seperti ini. Kita tinggal tunggu 2 sampai 3 hari. Nanti kita amati, ini yang terinfeksi di sini ya, teman-teman. Ada juga yang dari sini langsung. Ini penyebarannya bisa lewat daun juga bisa lewat akar makanya ini harus segera kita spray melanjutkan perawatan persemaian yang terinfeksi kali ini kita akan menggunakan aplikasi kocor untuk aplikasi kocor ini usahakan sore hari ya teman-teman supaya jamurnya tidak langsung mati pas kita kocorkan ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja Channel Utobos. Terima kasih masih menyaksikan Maman Arjo Channel Kali ini admin akan share ke teman-teman semua Cara Isolat Nyamur Gliocladium SP ya teman-teman Dulu teman-teman Mungkin belum pernah ya Atau Masih mencari-cari Bagaimana cara Isolat Gliocladium Nah admin mendapatkan bocoran bahwa Caranya Admin sudah dikasih tahu Dan nanti admin akan share ke teman-teman semua Cara isolatnya di akhir video Makanya saksikan terus eh, video ini Jangan sampai di skip ya teman-teman Supaya teman-teman paham bagaimana cara membuatnya Bagaimana cara isolatnya dan bagaimana cara menggunakannya Oke teman-teman eh, Jamur gliocardium ini bisa digandeng dengan jamur trichoderma ya dan cara isolatnya juga tidak jauh berbeda dengan Gliocladium ya teman-teman. Mungkin teman-teman semua sudah banyak info uh, soal uh, isolat Trichoderma ya teman-teman. Cuma untuk Gliocladium admin sendiri sebelum admin membuat video ini admin belum tahu ya di YouTube juga jarang ya ada uh, cara isolat Gliocladium yang ada cuma isolat Trichoderma ya teman-teman. E, Gliocladium ini gunanya untuk e, pengemur tanah ya atau pembenah tanah juga sebagai agen hayati ya teman-teman Seperti halnya trichoderma ya teman-teman e, Namun Gliocladium ini lebih efektif ya teman-teman dalam e, mengatasi pusarium ya teman-teman di sini admin akan share ke teman-teman semua cara menangani pusarium, ya teman-teman, dari proses pengocoran penyebraian untuk yang terkena pusarium. Ya teman-teman, walaupun nanti pada hasilnya nanti kita tidak 100% tanaman kita selamat, yang penting kita sudah usaha, ya sudah berusaha untuk. Uh, mengobati tanaman kita ya teman-teman uh, Keunggulan dari Leucadium SP ini teman-teman Ternyata Leucadium SP ini uh, Memiliki kemampuan saprofitik ya teman-teman Yang lebih tinggi Dan potensial Ya Mampu uh, Untuk Mengendalikan ya Mengendali penyakit yang disebabkan oleh jamur atau patogen. Nah, eh, seperti yang teman-teman saksikan, ini persemaian admin yang terlanjur, ya, terlanjur terkena jamur pusarium. Ini admin akan share ke teman-teman semua video. Penyebaran yang seperti ini, yang sebelahnya masih terlihat hijau, dan e, di sebelahnya juga ada satu dua yang masih hijau. Nah, kita akan selamatkan yang sebelah sini, ya teman-teman. Untuk yang di sebelahnya, e, sepertinya sudah parah. Nah, kita akan, nah, untuk yang ini, ini sepertinya sudah parah, ya teman-teman. Kita akan selamatkan yang ini. Yang masih terlihat hijau Semoga Banyak yang selamat ya teman-teman Karena kalau kita tidak tangani Dari sekarang ya teman-teman Ini bisa habis ya teman-teman Karena eh, Patogen Pusarium ini sangat cepat ya Sangat cepat Penyebarannya Ya seperti ini ya teman-teman Ini yang Sangat ditakuti para petani ya teman-teman. Busuk batang. Juga busuk akar ya teman-teman. Nah seperti ini akarnya. Ini sudah tidak bisa selamat lagi ya teman-teman. Uh, untuk menengani masalah seperti ini. Kita harus uh, sabar ya. Yang pasti sabar ya. Oke, sebelum kita lanjut, silakan teman-teman like video ini, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih. Oke teman-teman, admin akan mencoba mengobati tanaman cabe admin yang terkena jamur. Kita akan basmi dengan Gliocladium SP ya teman-teman. Oke, apakah ini akan sembuh atau tidak? Kita saksikan beberapa hari ke depan. Kita akan melanjutkan perawatan persemaian yang terinfeksi. Kali ini kita akan menggunakan aplikasi kocor.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 Oke teman-teman sekarang drainasenya sudah kita perbaiki Langkah selanjutnya adalah kita akan membersihkan eh, tanaman cabe yang terinfeksi oleh virus ya Mungkin ini eh, sepertinya ini kena pusarium ya Efek dari sini ya teman-teman Karena admin lupa ya waktu itu eh, rumput di sekitar persemayan admin spray dengan herbisida ya jadi, mungkin air, airnya mengalir dan eh, sampai ke persemaian, ya teman-teman. Oke, kita tinggal eh, membersihkan tanaman-tanaman yang terinfeksi. Untuk selanjutnya, kita pendam di dalam tanah, ya teman-teman. Ya, kita cabut, kita taruh di tempat, ya yang lain oke teman-teman selain mencabut yang terinfeksi daun-daun yang jatuh ini juga kita ambil ya teman-teman kita bersihkan karena penyebaran juga bisa lewat daun yang jatuh ini ya teman-teman kita masukkan ke dalam plastik lagi oke teman teman seperti ini tanaman yang sudah terinfeksi kita akan musnahkan dengan dipendam ya teman-teman teman-teman untuk selanjutnya ini contoh penggunaan gliocladium pada pengomposannya teman-teman teman-teman e, bisa melakukan pengomposan dengan gliocladium baik itu di lahan ataupun di persemaian seperti yang admin lakukan ini karena sebaiknya memang e, gliocladium ataupun trichoderma ataupun e, mikroba yang lain itu diaplikasikan sebelum tanam ya teman-teman e, Dalam video tadi e, Ada kasus fusarium yang e, Menyerang persemayan Itu karena memang e, Penyebabnya dari herbisida Dan itu juga tetap harus kita Selesaikan, harus kita atasi Dan ada masih tahap-tahap e, Penanganan dari Persemayan yang tadi Namun kita Fokuskan dulu ke ini Seperti ini cara Penggunaan gliokadium Pada saat pengomposan ya teman-teman Jadi Dicampur dengan Media tanam Atau dengan yang lain ya dengan pupuk kompos yang lain misal kue kambing atau koe sapi dan yang lainnya oke teman-teman selain kita menggunakan cleocadium kita juga spray tanaman kita dengan fungisida atau jadam seperti ini kita gunakan satu setengah gelas saja ya teman-teman untuk satu tangki teman-teman bisa gunakan fungisida lain selain yang seperti admin ini yang penting sifatnya fungisida ya teman-teman atau juga bisa dari ekstrak bawang putih ya teman-teman teman-teman sekarang sudah bersih ya dari daun-daun yang sisa terinfeksi kemarin ini sudah tiga hari admin spray dengan gliokadium kemarin dan dikocor juga ya teman-teman untuk selanjutnya ini tahap perawatan kita juga spray bagian daunnya ini dengan fungisida mudah-mudahan ada kesembuhan ya teman-teman Oke okay, teman-teman seperti ini hasilnya ya setelah 10 hari melakukan perawatan admin dan ini hasilnya Teman-teman semua teman-teman juga sepertinya sudah paham ya karena e, Pusarium ini yang pertama tadi itu penyebabnya bisa jadi dari herbisida dan e, Penyebab lain yaitu e, pH tanah rendah ya teman-teman karena curah hujan tinggi e, biasanya Jamur patogen cepat sekali berkembang biak di tanah, ya teman-teman. Nah, untuk solusinya tadi itu tinggikan bedengan, dan sesekali siram atau tabur dolomit, ya teman-teman, untuk menetralkan pH. Atau ya, ini tadi kita kocor dengan kleokardium atau trichoderma, ataupun bisa diaplikasikan dengan. Padat, ya, teman-teman, dengan pengomposan dulu, dan kita taburkan pupuk kompos pada perakaran tanaman. Atau juga, teman-teman bisa aplikasikan dengan cara biokradium yang sudah tujuh hari itu, teman-teman, campur dengan daun bambu atau daun alang-alang atau daun sereh. Lalu teman-teman pendam di sekitar perakaran Dan ini efektif untuk e, mencegah terjadinya pusarium ya Atau yang bahasa kerennya itu pusarium oxyforum ya teman-teman Oke e, sebentar lagi ya sesaat lagi akan admin sajikan cara isolatnya gimana sih admin Oke makanya jangan skip tonton terus saksikan terus sampai teman-teman juga tahu bagaimana cara isolat jamur Gliocladium SP Oke teman-teman semoga tanaman teman-teman juga baik-baik saja ya teman-teman walaupun curah hujan tinggi Oke selamat menyaksikan proses isolat Gliocladium Oke sebelum kita lanjut silakan teman-teman like video ini subscribe dan tekan tanda loncengnya terima kasih oke teman-teman inilah saat-saat yang kita tunggu yang mungkin teman-teman akan menunggu bagaimana cara isolat gliocladium ya teman-teman oke teman-teman eh, isolat gliocladium itu tidak terlepas dari buah nanas nah, seperti ini ini adalah buah nanas yang sudah difermentasi, yang sudah menjadi cairan nanas, ya teman-teman. Nah, seperti ini, ya. Itu ada airnya di situ. Oke, teman-teman, untuk mendapatkan isolat liukadium, teman-teman. Langkah pertama yaitu menyiapkan buah nanas sekitar sepotong lah Enggak terlalu banyak ya Dan dengan gula merah ya Satu banding satu ya teman-teman Lalu teman-teman fermentasi seperti ini ditutup dengan kain atau dengan kertas ya teman-teman Nah ini akan kita gunakan airnya saja Airnya ini untuk menetes media untuk menetes nasi nanti dan ciri-ciri dari gliokadium adalah kalau nanti sudah dipasang dan 2-3 hari akan berwarna kuning dan kemudian setelah 5-6-7 hari berubah menjadi hijau maka itu adalah gliokladium oke teman-teman kita akan mulai cara isolatnya usahakan di dalam dalamnya ya teman-teman ini hanya sebagai alas saja ya teman-teman bisa menggunakan eh, tisu ya teman-teman. Ya teman-teman untuk nasinya sendiri kalau bisa nasinya ini jangan nasi basi ya teman-teman Nasi baru bahkan nasinya ini seharusnya setengah matang ya teman-teman Nah seperti yang teman-teman lihat di atas Seperti itu ya ya medianya sudah kita siapkan kita tinggal melakukan penetesan eh, cairan atau ekstraksi dari nanas ya teman-teman oke teman-teman selain dari cairan buah nanas Admin juga akan sertakan akar nanas. Ini adalah akar nanas. Nah ini bonggol nanas. Kita akan taruh di atasnya untuk menambah akurasi dari gliokladium ya teman-teman. Ya kita mulai teteskan ya teman-teman. Oh ya teman-teman aromanya wangi ya enggak bau ya kalau menggunakan metode ini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 berhasil ya teman-teman sedikit saja kita kasih ininya Tutup ya, teman-teman. Lalu kita masukkan ke plastik ya, tapi jangan ditutup rapat ya, teman-teman, supaya udara tetap keluar masuk ya. Kita masukkan ke sini. Tinggal tutup ya teman-teman Oke teman-teman Admin ulangi Untuk membuat ini Teman-teman bisa blender Atau parut nanas matang dan gula satu banding satu Lalu tutup dengan kertas atau kain ya teman-teman Atau juga teman-teman bisa tambahkan air 1 liter Dan molase ya Jadi nantinya berupa cair Oke teman-teman Selamat mencoba